Ah suara tuh bisa gambar gak sih lu tolong wow. <kelos> Ini muka, ini melalai <kelos> Kenapa gak bikin lu aja nih? Itu gak bermaksud gambar diri lu sendiri apa-apa? Ingat -apa? <k> <tri> Oke. Okay. Lihat. <laughs> kang Ledeng, Kang Ledeng woi. Kang Ledeng, it's me. Oh. Kang tukang Ledeng woi, tukang Ledeng. Save-nya <laughs> mana bangsat? <laughs> <laughs> <laughs> kok, kok kok kok lagi sampai pojok itu, woi. Oh, ini coba aku saja Lu buat dikarang M jadi bangsat. <laughs> <laughs> iya iya iya emang di desai dua sebelumnya apa ini? apa dia rasenggan rasenggan itu apa Oh, ini sih. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Halo, buat kamar tini, not it notes. Terus, misalnya gak ada, cuma tau doang. Daripada gue gambar, mm. daripada gue gambar notepad, terus ada gambar Facebook. Mau lo, aduh, aduh, aduh, di dijual nih, gue dijadinya. tuh mau beneran yang hilang, anjing yang hilang, soal yang hilang, soal kok lebih hantai ya <laughs> yang hilang bukan kita-kita yang hilang Soeharto nya anjir ya, oh. jatir biber uji gua liat belakang dulu udah ga ada <laughs> <laughs> <Yoya. laughs> maaf ya itu gigi ya maaf ini kalau film drop, tau lah. film drop, oh, tau nggak? Oh, tahu ya? Apa itu? Apa Apa siapa Apa itu? Apa Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa aduh <laughs> ah tapi gua ngeheng daya tahan tubuh daya tahan tubuh V power ornamin C V power daya tahan tubuh itu buat daya itu daya tahan mobil lagi daya tahan tubuh vitamin C, vitamin D, vitamin C vaksin for vaksin vaksin power buat ada tubuh oh, Gue <laughs> <Cik, laughs> mainstrim Suaranya ngebaster ya bro Tadi tanya berapa liter bro <laughs> Oktanet tinggi ya si Apa sih ini anjing? What? Oh. <laughs> Itu protes apa sih? Tapi lu ngerti ya, ya? Ah, do amat anjir Oh gue deh, Bukan gue, bukan Bukan gue, bukan gue Gue gak Gue gak udah, juara 2 lah bodo amat Kan gitu, gua mas Gua soeharto, yakin lagi. gua bukan ditembak sama soeharto. Gua Bukan suka, bukan gua. Wah, ini. botol lemparin gede, jadi Apa Molotov cocktail? Duh, gak salah Jadi sih, salah. Lu lempar botol, nggak mau Lu lempar botol, itu lu lempar botol tuh bergaya gitu, mau hahahaha kaki katak gue cincin liatnya anjir Leo lex polot buat gua bengkok. apa? kamu lagi? gue gambar mau kekik lagi loh ha? apa sih wah Allah ya gua lah iya oh goblok. apa sih? apa sih? gua tahu. Ah. Trump itu drum, WAH wow, wow, bodoh lah. Aduh orang SI? Eh. drum out. Siapa <laughs> yang ngetik drum out? ya? drum out, drum. <laughs> oh, itu drum out aja, net dikeluarin <laughs> <laughs> aja TERDINGIN Oh, ntar Gak betul. Paling ujung, anjir itu pakai di ke bawah. Kayak time planet itu di ke bawah. Waduh banget sih. <laughs> Gempa. <laughs> <Bon> <laughs> banget sih. Eh jelas itu kiamat anjir kalau bumi nabrak Pluto kan harus kan berputar semua anjing berputar anjing jadi ada yang di mana yang boy di bawah anjir. ini mersi lagi ya <tuh> <tuh> ini kali gua aja mersi kok salah <tuh> ayo lo, ayo lo, ayo Isti loo ayo loo flim biarin flim ya, biarin flim biarin gua gak anjing <tuh> dia searching dia dia belum nyadar dia suaranya pake BW anjing <tuh> eh pakai mobilnya bego timor anjing oh, oh timor okay. aduh Aduh. Ini Petrus dia, ganteng Petrus Itu il... oh, apaan? <tis> oh, udah, apaan? Apa itu apa heheheheh astaga kenapa nyeh kenapa stun nyeh ya kok udah kilas stun bego kenapa kenapa di stun itu bukan stun gua rasa tuh ditembak anjir hahaha kacau anjir geber yaa semua hahaha ini ga kebanying boneka itu apa? kayak action digger itu hah? mainan main mainan Lo Allah oh, oh, oh, ya Robi Ya Robi Itu bukan mainan, itu kotak Kok bego banget sih, itu kotak You got a friend ini, Sto You got a friend Sto ini. me Itu gue gambar aja storynya uh, Dibay dilempar mas Warto ya <laughs> <laughs> <laughs> Baby throwing, <laughs> baby throwing <laughs> <laughs> udah, reling. udah, udah, udah, direplik udah, udah, udah, udah, udah, udah, nih, udah, udah, udah, Pakai korek api bisa jawab. Gue nggak. Kau kau kau kau kau kau kau kau kau Gue gitu? jadi sih, anjing salah. Gak pernah nonton gue. What? What? <laughs> Orang gue gambar merahin. <laughs> <What? Yes, Allah. laughs> itu apa? Itu burung apa? Itu anjir, <laughs> oh, burung begitu. Wah <laughs> gua report awal Kik aja lah di orang-orang Capek gua ngejawabnya Burungnya begitu Injir bapain Gua ga tau gambar burung Gua tau burung itu doang Burungnya begitu Gede banget Ini <mum> yang tadi bangsa Tentang dia Iya itu yang tadi belum masuk kayaknya Bandage Tape. Flex tape. Goblok, tinggal bikin navy aja sih. <laughs> oh, oh ya bisa ya, bener gua lupa. <laughs> Aduh. Lah bukan lagi ya, Kok Kota tadi senjata semua, ya? woi. Balik dong, aboda Abo anjir. Eh Yoda. Hey, Yoda <laughs> anjir. <laughs> Kayak dia <tadi>, anjir. <laughs> sekarang lebih jauh dari Yoda anjir. What the fuck, man? <laughs> Yaudah bisa ngebak aja <tid> Yaudah aja brutal aja Hari hati dong Hari hati dong Bentar, <tid> ini kelas aja lah Kenci <tid> Yaudah aku kayak enak koke Hahaha, ayam <laughs> merah merah merah merah warna merah sayapnya begitu apa sih mangkok di mangkok iya amin. <laughs> <Gak tahu>, <laughs> Apa <cik? laughs> anjing? Oh, udah. <laughs> <laughs> <laughs> Gu gua tahu cik. Gua, gua senang, eh. Kali yang tertawain itu jelas banget tulisannya. Makanannya kenceng. Itu itu betul, itu betul loh. Kata gue, gue hampir jawab mobilnya sebab difitnah. Apa ini yaudah. Ada ini pasti telur mata sapi anjing. itu itu ikan nyeduh mariwana atau gimana anjir? gua gak tau gak tau baru tahu sekarang terlalu, terlalu terlalu ini darah da, da, yeah. darah darah gak kuat yoda aja kau red jika di ada 4 pasti ada tas misalnya soalnya yoda yoda aja <laughs> <laughs> ya ada empat dari yoda yoda, yoda. yoda, yoda, yoda, me yoda megang yoda senjata nyerut <laughs> empat <laughs> Yudah, yudah, bisa nembak 14 deh, pembunuh Gambarnya nggak salah bener ya? Udah, yang tadi bener cuman udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, aku udah,